Baiklah persahabat, seluruh dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Kepada pertama persahabat yang kita lihat ada sebuah spesial dari Ibu Harsiwi Ahmad Ini info penting juga untuk kita semua bahwa bakal ada acara terbesar juga di Indosiar Yakni acara ulang tahun Indosiar yang ke-27 persahabat ya Masya Allah Kita lihat persahabat dari kalimat Gensen yang dituliskan oleh Ibu Harsiwi Ahmad untuk menyambut ulang tahun Indosiar yang ke-27 pada tanggal 11 Januari 2022 mendatang, Indosiar mempersembahkan lagu untuk merayakan hari jadi Indosiar kepada semua sahabat penonton setia Indosiar tercinta. Lagu yang berjudul Indosiar Luar Biasa dan dibawakan oleh cewek-cewek cantik, Wow, persahabat ya Cantik dan gemesin BOD Yang terdiri dari Lida Rara Lida Meli, Lida 2022 Nia Dan DM4 Taulia DM4 Putri Ini liriknya diciptakan oleh Pemret Industriar yang luar biasa kreatif Rian Widianto Sekaligus menjadi sutradara MV lagu ini loh Wow, keren banget kan Dengarkan dan bantu viralkan yuk pasang di TikTok, Reels dan semua sosial media favorit sahabat. tuh, Sahabat, ya sampai jumpa di perayaan ulang tahun Indosiar ke-27 tahun pada bulan Januari 2022 mendatang. Nantikan terus berita kejutan yang akan kami persembahkan untuk semua sahabat. Love you all. Itulah info resmi langsung dari Ibu Harsiwi Ahmad mengenai acara ulang tahun Indosiar. Mudah-mudahan saja bersahabat ya, Leslar bisa diundang kembali dalam acara HOT INDOSIAR yang ke-27 Banyak tanggapan, banyak komentar yang diberikan, yakni dari Wagung Instagram Zahra 2020 mengatakan, ngomongin ultah INDOSIAR, kok saya ngehalu apa mungkin nanti BBL lahir di tanggal yang sama Secara mamanya juga lahir di Indosiar. Maaf ya atas kehaluan ini. Aduh, cute banget ya. <laughs> Mudah-mudahan halunya jadi kenyataan, dan lahiran BBL bisa disiarkan secara langsung di Indosiar. Ke kabar berikutnya, para sahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial terbaru nih. Wow, Bilar is back, jodoh wasiat Bapak. Hari ini persahabat ya, kakak Bilar kembali syuting di sinetron jodoh wasiat Bapak. Mudah-mudahan lancar dan selalu dipermudah untuk kakak Rizky Bilar. Dan syutingnya juga tetap semangat persahabat ya. Dukung doakan nih untuk idola kesayangan kita. Kita lihat juga kungga berikutnya nih. Ini dukungga di guestnya Bang Boril ya. Kasih semangat untuk Rizky Bilar yang sedang syuting hari ini dalam sinetron jodoh wasiat Bapak nih. Kakak Bilar is back di JWB2 juga kembali momen tersebut oleh Akul akun dari kalimatkan saya juga yang dituliskan cemungut begadang lagi sama Iqbal tuh bersahabatnya yuk kita begadang lagi sama Iqbal di JWB2 sama-sama doakan sama-sama support dukung yang terbaik karya-karya dari idola kesayangan sayangan kita banyak dimanjir komentar juga banyak tanggapan dari para fans untuk postingan tersebut salah satunya dari akun Alufi Family 24 mengatakan dalam kolom komentar, "Ya ampun, Bang, males amat muka lu, kayak anak gua. Kalau lagi nyariin emaknya, celingak celinguk semangat, Bang, semangat." Wow, <laughs> support dan tentu dukungan dari fans sejati memang luar biasa banget. Persahabatnya, Mudah-mudahan tetap selalu kompak. Dan tetap selalu solid mendukungnya terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar Kaka berikutnya persahabat ya Selain kita mendapatkan kabar dan info terbaru soal Kakak Rizky Bilar Kita juga mendapatkan info soal Dede Lesti Kejora Yang mana Dede Lesti Kejora persahabat ya Sedang bersama Bapak Cito Chung Hardrika Persahabat ya Wow ini adalah Tentu, pengacara dari Leslar, para ya, Masya Allah, bersama orang-orang hebat dan kita lihat ke unggahan slide berikutnya dari Olesi Kejora yang luar biasa banget ya. Ada <gifat> sebuah kalimat yang tuliskan dituliskan di postingan tersebut dari Olesi Kejora: aja ngopinya di kopi, daeng riska tuh, para sahabatnya, Mas Masya Allah, selalu cute ya, penampilan lelaki kita selalu menggemaskan, mudah-mudahan selalu sehat dan selalu lancar urusan dari dari Olesi Kejora hari ini." Diunggah kembali postingan tersebut oleh akun Senal putih Hanus Korbilar. Kalimat caption pun dituliskan Bismillah lancar urusannya ya de apapun itu semangat tuh ini luar biasa banget dukungan yang selalu saja diberikan dari orang-orang yang tulus mencintai Lesti dan Rizky Bilar. Kekabar berikutnya juga, persahabat yang kita lihat di sini sebuah komentar dari akun Harmini 14. Mengatakan dalam kolom komentar, amin ya Allah, Kakak Bilar kok enggak nemani dedek Lesti di mana ya? Kan dedek Lesti kejuaraan, tentunya persahabatnya sendiri bersama Pak Cito. Kakak Bilar kan lagi syuting. <gifat> ini katanya ketinggalan kabar persahabatnya, kita lihat jawaban dari post 547. Sudah mulai syuting, Kakak, karena nanti dia bakal cuti lagi buat menyambut BBL. Tuh, sudah jelas ya jawabannya, karena harus Bilar Ini mulai syuting kembali bakal ambil cuti lagi persahabat ya untuk menyambut kelahiran baby nih Wow, nggak sabar banget ya menantikan kelahiran Leslam Junior. Mudah-mudahan saja lancar dan dipermudah untuk persalinan daerah Lesti nanti. Dan berikutnya kita lihat juga persahabat ya tuh momen cute banget ya saat cutting kakak Bilar. Wow, luar biasa. Masya Allah. Tentu semua orang pengen. Menjadi bapak bopak di persahabat ya, yang bisa memegang kakak Rizky Pilar. Kita lihat nih, yang diunggah ya, oleh Agus Putih Pilar, jadi pengen gantiin Bang Bopak deh yang megangin kakak. Bentar aja bisa enggak, katanya tuh aduh memang mencet banget, ya. idola kita selalu saja menjadi pusat perhatian, masya Allah. Mudah-mudahan selalu banyak dukungan dan doa yang diberikan dari orang-orang hebat. Dan berikutnya juga, persahabat ya, perhatikan di sini ada sebuah postingan nih dari Ariska. Wow, akhirnya perkumpulan Triogasri kembali nih Persapainya sudah sekian lama tidak berkumpul. Akhirnya Rizky Wilar Haris Priza dan Ariska berkumpul lagi nih, masya Allah. Tentunya bahagia banget saat melihat postingan ini persahabat ya, apalagi kakak Bilar yang selalu tampil keren dan luar biasa banget nih persahabat ya, Masya Allah. Dan kita lihat juga, di sini sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Family and Scholar 23. Ya Allah, Dead kenapa suami kamu tambah hari tambah ganteng sih? Katanya tuh, Masya Allah banget ya. Dan kita lihat juga ke keunggah berikutnya, sebelumnya dia al mengunggah sebuah postingan foto kit barang Rizky Bilar. Dan banyak dibanjiri di komentar di postingan dede Elasti tersebut. Salah satunya ada Iis Dahlia yang ikut berkomentar. Selamat dedek, sehat-sehat juga buat debaynya love love, masya Allah banget ya. Mudah-mudahan saja doa baik dari Teh Iis ini dikabulkan